Polisi meringkus lima pengedar sabu-sabu di kecamatan Kandis, Siak, Riau. Ya, dibagi-bagi tempat duduknya ya. Dua tersangka MF dan, nah, dan Awir ditangkap di dusun desa Cinta Damai, Tapung, hilir. Hmm, Bukan bang, bukan. Sedangkan tiga tersangka lainnya nah, A.H.M sedang. dan S.U dimana, dimana, ditangkap dimana, di desa Samsam, -sam kecamatan ada. Kandis. nama aslinya, aslinya tahu, ya. kau kenal dari kawan juga, kawan di mana? Atas nama udah... Bersama kelima tersangka, polisi menyita barang bukti 9 paket sabu-sabu siap edar perlahan, dari, siapa, <kuh> dari Gawar, Pak. Di mana dia? Lalu, tahu Pak. Di tersangka sudah menjadi target penangkapan polisi menyusul maraknya peredaran narkoba tapung hilir. Selain di tapung hilir, kelima tersangka kerap mengedarkan sabu-sabu di desa Limbujaya dan Samsam Kandis Siak. Pelaku beda narkotika. Berawal dari kami mengamankan tiga orang pelaku, warga desa pemilir berhasil mengamankan dua paket dan dikembangkan kembali. Kami, asal paketnya sabu tersebut, berasal dari dua orang pelaku lagi yang merupakan e, warga Kandis, dan ini merupakan target operasi kita antar kabupaten yang dari Kampar diperoleh hasilnya dari tersangka dikenai pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman nah, hukuman 5 tahun penjara. Ini bisa di tengah. Ini kecil belakang jadi banyak muatnya.